Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada selamat datang Dan bergabung kembali Bersama Bang yang tentunya Di channel youtube Diva TV Bang mendoakan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan danmu sebelumnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai Bangki kalian saat ini Bang Min akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesejaan kita Oke, kabar pertama persapa ya, kita awali dengan yang manis-manis vitamin bahagia kita dapatkan di channel YouTubenya A Irvan di dehakim story ini luar biasa bahasa kasih yang selalu diterapkan oleh Leslar yang selalu membuat kita baper dan tentunya gemes banget melihatnya ya seorang hakim bilang yang selalu menyayangi yang selalu tentunya siaga untuk tentunya menjaga idola kesayangan lesti kejora. Ini adalah salah satu contoh yang sangat baik nih diterangkan untuk kita semua sahabat ya bahasa kasih Leslar yang selalu tentunya menggemaskan yang selalu membuat baper semua orang. Ujian tersebut ini diperes kembali oleh akun Laszlar Anuskarsik ada tentunya kalimat yang dituliskan di kolom komentar banyak sekali. Ini dari akun Setio Dani mengatakan di kolom komentar. Senang aja lihat paspor ini sampai keulang-ulang adem gitu. Semoga Leslie Kesayangan selalu mendapat keberkahan dan kebahagiaan, kesehatan dan kelimpahan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wow ini luar biasa banget respon yang sangat positif diberikan dari salah satu fan yang selalu mendukung mendoakan mensupport Lesti dan kakak Rizky Bilar dan untuk momen selanjutnya masih di channel youtube ya Irfan ini luar biasa persahabat ya membahas barang branded kakak Rizky Billar salah satunya jam tangan yang dimilikinya ini luar biasa bersahabat ya, Irfan aja tentunya bercerita Ketika waktu syuting aja di backstage Kakak Rizky Bila sering bertanya banget ya Soal jam tangan yang dipakai oleh A. Irfan dan Abiramzi Tentunya sekarang A. Irfan cuma hanya satu saja Ternyata Rizky Bila sudah banyak memiliki jam tangan Wow, masalah banget ya Ternyata salah satunya Kak Rizky Bilar itu investasi bersahabat ya Masya Allah dan tentu kagam juga menyebutkan bahwa banyak keuntungan yang didapat dari jam tangan tersebut luar biasa tuh ini diunggah kembali oleh aku Leslie Bilar Gallery Underscore Italia juga di kalimat kelson yang tuliskan, tuh denger ya koleksi barang branded itu nggak selamanya hamur-hamur uang. Kalau diinvestasiin malah jadi untung berlipat-lipat. No, ada yang nawar 270 juta. Untungnya, guys, terus dia investasi emas logam mulia juga, duh, emang udah otak bisnis ya. Begitulah, masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan, tentu yang ya kita semua juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu bisa mengikuti jejak idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial info hari ini hari minggu persahabat ya, tepatnya hari inilah hari grand opening meet and greet bersama kakak di pilar jangan sampai lupa rajasi kembali buka cabang persahabat ya masya Allah alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesuksesan untuk usaha milik idola kesayangan kita dan selanjutnya juga Disini ada sebuah postingan nih Bahagia banget ya mempunyai bos yang tentunya multi-talent nah, Ini diunggah oleh Bang mukti Yang mana bosku multi-talent at Rizky katanya tuh Kabel sudah lihai banget memainkan piano persahabat ya Masya Allah Makin tentunya baper aja nih melihat idola kesayangan Mudah-mudahan saja idola kita selalu memberikan Kebahagiaan dan selalu menjadi contoh baik untuk kita semua. kabar berikutnya di sini ada juga ada sebuah postingan. moma semalam kakak bila dan Bang Bobin Suarez ini lagi main biliar bareng ya adik kakak lagi akur banget nih, masya Allah melihatnya juga nih bahagia persahabat ya. Mudah-mudahan Sanjian selalu memberikan keberkahan kesuksesan untuk keluarga besar idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya juga ada ungkapan spesial dari Dokter Nana Ogin Yang mana mengunggah sebuah postingan bersama Lesnar semalam Idola kesayangan lagi tengokin baby El nih Wow, masalah banget Yang mudah-mudahan selalu sehat Dan dipermudah, diperlancar Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Termasuk persalinan dan nanti Mudah-mudahan diberikan kemudahan, amin Tuh, persahabat perhatikan Semalam itu jam setengah 9 tepatnya tuh Dede lesti Dan kakak Rizgi Bilar Ini tekankin BBL Persahabat ya Ada doa juga yang diberikan dari dokter Nana Insya Allah diberikan kelancaran Kemudahan dan kesehatan ya Bagar, dede lesti kecorak Abang Rizky Bilar juga BBL Amin masya Allah Terima kasih doa baiknya Mudah-mudahan doanya diincar dan dikabulkan Amin Dan selanjutnya ada sebuah unggah spesial juga yang kita dapatkan Ini ada info dari kakak Rizky Bilar langsung Yang mana kakak Bilar menginfokan Open recruitment, posisi kreatif Send your CV to lesla entertainment at gmail.com Diutamakan yang berpengalaman. Takkan bilang, ini lagi mencari kreatif, para sahabat, ya, yang akan tentunya ditempatkan di Lesnar Entertainment. Mudah-mudahan saja bersahabat Lesnar Entertainment selalu berkembang, selalu maju. Amin ya robbal alamin. Kita dukung, kita support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya juga, di sini ada sebuah postingan ini cute banget, ya, dari Elasi Kejora. Tuh. tuh, lagi main sama Lintar di video sama Kak Karis Bila Persahabat. Iya, aduh, dari Elasi Kejora ini lagi pukul-pukulin Bang Lintar, ya. Salam dari Binjai, kata dari Elasi Kejora ini, bukan salam dari Binjai, salam dari Lesti. itu <tuh> cute banget, ya, ini adalah kesayangan. Tiga jam yang lalu, tepatnya jam dua pagi, ini tentunya Leslar masih syuting cinta abadi Leslar. Wow, ini semangatnya patut kita contoh, persahabat ya. kerja keras banget. Alhamdulillah, Masya Allah mempunyai idola kesayangan yang selalu hamba yang selalu mencontohkan kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan, kebahagiaan. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terobrin, dan terhanya selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mbak Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.